cik-cik-cik balik lagi bersama otong semin ya seluruh hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya kita akan coba mencari profit profit manis di Olympus ya kita bawa model 82.000 kita akan coba mencari profit Olympus kita main di bed break biasalah ya seluruh buat kalian semua pasti paham 1200 pastinya double ceng aktif dulu kita langsung gaskan dulu Quick 50 kali ya Slurly. Oh ya yang pertanyaan kita main di Marki, kita main di RTP 8000 pastinya situs Slot tergacor tersolid Santa Rosa dunia akhir karena cuma di sini satu-saja situs yang kalian bisa tahu menyediakan layanan RTP real live. Uh, uh, kali 50 konek dong. Yuk birunya dulu mantap suruh 5000 kali 53 lumayan lah ya Slur 500. Ah, aduh baru juga awal udah dikasih petir Jenda yang bikin Zeus drop di luar pastinya. Ayo nah, iya, uh, kita kita main di RTP 8.000 pastinya situs lo tergacor tersolid santeru jagat dunia akhirat karena cuma di sini satu satunya situs yang kalian tahu bisa cek RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku jadi buat kalian semua selesai ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu gamenya lagi gajor atau enggak dan cuma di rtp-8000 kalian bisa mengetahui rtp-game Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri yuk langsung gaskan saja ke RTP 8000 pastinya untuk linknya saya sematkan di event komennya bosku jangan ragu jangan bimbang nanya cuma di atp lembar ribu pastinya ya bosku yuk back to the gamenya seluruh ya ayo kasih dong petir-petir merahnya petir janda sudah keluar petir merah boleh-boleh dong hampir aduh cincin aduh susah susah susah aduh yuk bos, kasih dong kasih lagi dong eh uh, merahnya jadiin boleh merah dulu mau lumayan yuk gedangnya Aduh ah, cincin cincin cincin turun dong anjir malas ke lu turun coba petir gitu kan lumayan bisa pecah tujuh ribu juga gitu birunya turun dulu boleh mantap aduh nggak ada pola lagi lagi Uh, kuning masih peta yuk gelas dua lagi aku tak ternyata kurang satu bosku aduh petir dong, musuh petir dong, musuh petir anjir malas kecater ayo kasih alhamdulillah kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih pastinya bosku tuh tuh dulu dulu dulu dulu Duh, belum ada tanda-tanda frisbee nih biasanya padahal kalau kali 50 udah keluar udah konek-konek di luar tandanya frisbee sudah mulai dekat bos. biasanya segitu karena udah petir merah tuh sudah mulai dekat semoga moga saja kita dikasih petir-petir merah ya bosku Ayo us, kasih yang manis manis yuk Abis kuning kasih petir Anjir skater sebiji doang merah dong kasih dong merah Aduh ngga mau pecah lagi Skater cuma satu-satu terus nih kita naik kita aja ya Aduh kita coba manual dulu Kita rombak putaran-putarannya dulu nih anjir bu jelek pasti kalau dapur kali 50 di luar tubuh tanahnya biasanya jelek banget. ternaik ke 3000 ya seluruh dapil ingat masih aktif kita coba se 30 ribu Aduh karios. ini atas cincin Aduh ternyata bukan. berfillingku biasanya skater tuh di situ anjir. Mas. ternyata enggak mau turun juga. ayo us tur hancur nggak mau. Ayo, uh, uh. kali wuh, wuh, belum mau wuh, juga wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, mau lagi kah wuh, wuh, menang wuh, wuh, wuh, ah ungu boleh dong ungen mantap yuk atas kuning kasih seperti enak tuh Aduh gendangnya dong turun itu tiga lagi enggak mau anjir Aduh, kita coba 30 lagi lah ya sudah ya cincin dong turun tuh satu lagi tuh biru pecah set hmm, lumayan nih kalau ungu konek nih anjir cincinnya dong pecahin dulu yudhu yuk atas gelas kasih skater dong satu biji aja lumayan ya surya ya dapet di David 2400 yuk us, kasih paham yang manis-manis dong pecahnya sih di luar tadi mantap nih tinggal kita cek-cek di dalamnya gimana nih ayo Aduh nggak mau kah hmm. lembat belum mau konek juga lumayan guningnya konekin dulu nih hmm tinggal merah nih harusnya hijau dulu ternyata merah boleh ikut merah ikut dong nanggung banget anjir kurang satu itu merah kalau merah ikut kan gendang turun gitu loh aduh, ungu, ungu, ungu, ungu ungu ungu pecah enak aduh apa nggak mau petir juga anjir tuh kuning aduh gendangnya dulu dong turunin itu kuning dulu ternyata gendang turun yutang mantap dang turun yuk kuning anjir lumayan layak 8.000 kali lah lumayanlah 70000 ribuan. paham yang manis-manis pengguna -manis, Aduh gendangin aku jadi jadi yuk petir yuk petir hm? lumayan rambal juga lah ya suruh udah, udah kali setelah di enam kali lagi yuk kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih Anjir nggak mau lagi ke uru yuk atas jelas kasih petir anjir kuning antun tanggung semua bangke atas mahkota kasih petir hmm, lumayan lah ya tur buat tambah tambahan dulu nih ngetamblur dan 16 sih tiga kali lagi yuk aduh nggak ada isi anjir anjir nggak ada sini judulnya nih merahnya konek anjing aduh nggak mau juga Uduh, yuk jelasnya dong kasih gelasnya kasih nih kurang satu ternyata gelasnya lumayan suruh udah profit empat ratus kita coba putar-putar lagi ya syukur syukur dapat listing lagi di bed dua ribu ayo kasih paham yang manis-manis us lumayan seluruh kita dapat free spin lagi yuk yuk yang ada isi dong us. yang ada isi dong yang ada isi dong terkonekin dulu kuning anjir kuning kurang satu ternyata pemirsa Aduh hawa wajar jordar jord doang nih anjik terus Aduh gendang kurang satu kuning dulu konek yuk birunya usul satu lagi itu mantap biru yuk cincin turun dong satu boleh mantap atas ini kasih petir enak nih lumayan slow ya slow 6000 kali enam ya tambahan-tambahan dikit-dikit lain wudhu ya. duduk yuk atas makan eh, atas gelas kasih petir mantap biru ini harusnya mm, ungu turun nih anjir kurang satu ungu bosku uh. kembali lagi yuk yuk yuk yuk yuk yuk kasih paham mm, tak ada yang konek kaldu-kaldu anjing udu-du-du-du-du udu, udu, 5.000 lagi dong petirnya Aduh, lumayan deh 5.000 kali 16. 86.000 86 lah ya. Lumayan yang profit-profit dikit nih 150. Yuk. lagi dong, Us. Enggak mau nggak lagi, Us. Aduh, yuk. Kedudukan gelasnya pecahin dulu. Mantap atas gelas kasih petir enak. Anjir, enggak mau bancingan lum profit 500000 ribuan lah ya kita kelarin spin ini kalau nggak ada tanda-tanda WD lagi kita langsung auto kabur saja seluruh lu lumayan susah nih lagi cari profit-profit yang gede profit 500 pun termasuk profit mantap. mantap ya seluruhnya jadi selagi ada kesempatan WD manfaatkan sebaik-baiknya ya seluruh kita WGN saja terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye